Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malah petaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Oke, kali ini, Guys, ya, kita akan reaction sebuah video yang memang dari awal-awal itu banyak sekali yang request ya, teman-teman sekalian. Dan baru kali ini saya bisa menunaikan ya requestan dari teman-teman sekalian. Nah, di sini 15 Ramadhan Malaysia bertarannum 2023 Atira Azrai surah Al-Baqarah 130 141. Biasanya kalau kita dengar memang beramai ramai seperti itu tapi di program Romaban ataupun Malaysia bertarannum ini yaitu ada beberapa program di sana itu satu orang satu seperti itu guys. Dan kita akan melihat bagaimana keindahan suara daripada Atira ini guys. Jom kita tengok videonya. Let's go. <Sing> masyaallah bismillahi sa fi nafsan wa naqdis hu fi dunya wa innahu Masya Allah, Allah. Allah merdu banget guys. wa wasa Bani Inna Allah hasfarana kumudzinan wa muslimun Allah الله ما شاء الله. قالوا عبود إلى الله وإلى آبائكم والله. الله ما شاء الله. Allah, masya Allah. masya Allah. qad Allah, masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Allah Wa ma'u zilaila ibrahim wa ismaila wa isha Allah, enak banget asli. Allah Sa Allah, Allah, Allah, Allah, Masya Allah. <tuh> Sibukat wa man ahsanu min Allahi sibukatan wa nahala. Allah tinggi Allah. Allah. Allah Ya Saudagar Allah Aladzim, bil Quran. Masya Allah, suara Abduh Azra ini, Masya Allah, sangat-sangat merdu sekali, guys ya. Dan suaranya juga tinggi, lengkoannya, maksudnya cengkoan daripada getaran suaranya itu membuat hati kita itu macam teriris-iris gitu, guys. Masya Allah, jadi menusuk ke dalam hati kita seperti itu, sehingga kita dapat menikmati bacaan Al-Quran yang sangat merdu, sehingga Keindahan daripada Al-Quran itu keluar seperti itu, guys ya. Berbeda halnya dengan istilahnya kita membaca Amburadul ya, tidak sesuai tajwidnya, tidak sesuai iramanya, maka bisa jadi istilahnya suaranya juga bagus, tapi nggak sesuai lagunya, nggak sesuai makhluk hurufnya, itu menjadi tidak nyaman di di kita. Jadi memang betul wajib hukumnya bagi kita untuk senantiasa belajar ya ilmu Al-Quran dan juga belajar tentang al ini guys ya jangan sampai istilahnya kita membacanya itu sesuai dengan otak kita ya tidak sesuai dengan ilmu yang sudah ada dengan makharjul huruf dengan ilmu tajwid juga yang mana teman-teman dengan belajar seperti itu maka insyaallah ya ketika membaca Al-Quran kita akan indah apalagi teman-teman yang masih punya waktu luang ya ikut kursus ataupun ikut les kelas khusus ya dengan taranum ataupun dengan irama-irama itu sendiri itu sangat-sangat bagus sekali dan itu menjadi kenikmatan tersendiri ketika kita membaca Al-Quran Macam istilahnya kita mendengarkan yang imam di Mekkah juga itu Itu sangat nyaman dan sangat enak sekali kita dengarkan Seperti itu guys ya Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Ke channel What's Legacy TV Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh